Baiklah para sahabat yang selarimana pun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini kita intip dulu persahabat ya ke fashionnya abang L kembali ini ada sebuah postingan persahabat ya ketika momen acara akikah abang L dan tentu di postingan ini ada sebuah postingan foto dokter Nana dan dokter Melani yang sedang bersama abang L dan kita salvo dengan gurunya abang L persahabat ya. Ini dibantu seharga 298 ribu Masya Allah Maka terus si ya. Abang A semakin gemes Mudah-mudahan Rezeki Abang El seperti kedua orang tuanya Nanti amin Ya robbal Alamin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya ada kabar soal lagu lentera bersahabat ya Alhamdulillah 11 hari sudah mencapai 6,4 juta viewers dan tentu di trending 3 untuk musim Wow Masya Allah banget suatu kebahagiaan dan tentunya kebanggaan untuk kita semua Alhamdulillah dukungan dan support selalu kompak solid dari Para fans sejati untuk selalu mendukung yang terbaik, pokoknya untuk idola kesayangan, Bunda Lesti Kejora dan Papa di Pilar. Dan selanjutnya, persahabat, ada kabar terbaru juga yang kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti di guest pribadinya. Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan momen spesial kemarin, persahabat, ya. Ini baru diposting saja oleh Bunda Lesti ketika bertemu dengan Dr. Feni Nugraha, spkk ya? Wah, masya Allah banyak. Dalam tentu bersahabat ya, bahagia dan bangga apakah langsung digendong oleh Dr. Feni? Masya Allah, suatu kebahagiaan yang kita rasakan, dan tentu postingan Dede Lesti ini pun, dari kembali oleh Antus Nalhuti yang skor Bilar, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Masya Allah keluarga kecil kesayangan sehat sehatnya, Amin Ini doa yang sangat luar biasa banget diberikan Dari salah satu fan Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan Amin Dan kita lihat juga di kolom komentar Tentu banyak sekali tanggapan Respon yang sangat luar biasa juga Yang diberikan oleh para fans Yakni dari akun Instagram Dara Talib mengatakan Masya Allah sehat-sehat dan bahagia selalu kesayangan, amin doa pun tentunya diberikan persahabatnya dan tentunya di komentar juga banyak sekali yang salvo dengan body bunda lesti yang begitu ramping dan selimbangnya ya kita lihat aja nih dari akun dokter Rindu mengatakan aku naksir bodinya dedek sumpah katanya tuh masya allah banget ya, ini tentunya naksir dengan bodinya Lesti Ada juga komentar lain Diberikan dari akun Instagram Rahmanis Cahayani Islami Mengatakan Abang Bilai, like, Bu Dokter, ayo kembalikan perut Kota-kota Papa lagi ya Tuh ada yang satu juga Dengan perawakan Papa Bilar Seperti Papa Bilar lagi Diet lagi nih persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan Apapun yang dilakukan, kejutan apapun, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, amin, ya robbal alamin. Dan kita lihat juga bersahabat ya ke komentar berikutnya. Dari akun Instagram, Family 24 mengatakan di kolom komentar, Masya Allah ternyata kemarin ada yang ke dokter Gizi, Bang El gemes banget, Kayak boneka banget outfitnya. Masya Allah banget tuh persahabat ya. Tentu respon, dukungan, support ini selalu banyak dari orang-orang baik. Orang-orang hebat yang tulus, mencintai Leslar, Lasti, Rizki, Bilar. Masya Allah. Dan tentu persahabatnya mudah-mudahan kita mendapatkan cidungan vitamin terbaru di siang hari ini. Jangan kemana-mana total stay itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terapi dan terhadap sebetulnya lar tentunya ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian silakan berkomentar dan mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.